Nak-an yang sama gue cica dan ini dari teman-teman gue ada Arya, Jonah dan Aldi Halo. Halo. Selamat datang di podcast Meja FKN. Nah, uh, gimana nih kemarin liburan lebarannya udah pos lo? Seru sih, liburan kemarin gue kayak uh, kenal macet juga. Enak sih kalau lu gimana? Oh basic kalau ikut tuan Wei aja, jadi sampai tempat mau libur aman. Oh mantap gimana nih, kalau dorang? lo gak berhasil liburan sih, tugasnya ngumpuk semua oh, hasilnya banget nah. deh lo gue <laughs> <laughs> nah, <tuk> refreshing, minta <tuk> refreshing oke okay. oke, okay. nah karena saat kita sama lagi ngumpuk semuanya di sini gimana kalau kita ngobrolin hal-hal uh, yang berbobot lah ya karena kita jarang-jarang -jaran kan ngumpul kayak gini ada yang mau ide kan? saat ini kita ngobrolin apa? iya sih, kalau, kalau dari gue mungkin ide kita bahas uh, setelah kita lulus kita mau jadi apaan dari itu? bobot Emang apa yang mau jadi apa sih? Kalo gue sendiri sih, rencananya mau jadi Hakim sih, tapi masih antara-antara Seru sih, seru gitu Kalo ah, gue juga sama gua... Mbak ya, mau jadi Hakim oh, Kalo betul? apa betul? Mbak Yaddy, Mbak Yaddy Gimana tuh kalau lu di? Kalo gue kayaknya mau jadi notaris ya, Gadi Peace Wah gila, notaris tuh kalau kita best notaris gimana nih, teman-teman? Boleh, Boleh. Gue juga kayaknya kurang tahu sih sebenernya notaris itu apa dan kerjaannya ngapain? kira-kira apa sih kaitannya sama notaris itu kayak gimana? gue agak nawang sih ternyata boleh banget sih kalau kita bahas itu sekarang. iya. Ya, ini gue coba jelasin sedikit ya kalau ya, dari apa yang gue tahu sih sebenarnya notaris tuh pejabat publik itu publik perpanjangan pemerintah di mana masyarakat tuh uh, kalau mau bikin sesuatu yang uh, apa krusial atau pokoknya yang penting gitu dan itu uh, bisa dibuktikan dengan itu tuh bisa uh, bikinnya kan notaris, contohnya kayak misalnya bikin akta otentik gitu, atau akta tangan yang dilegalisir sama notaris. Hmm. Nah, jadi uh, setahu gue ya notaris tuh kurang lebih ya pejabat publik lah ya kayak gitu. Berarti uh, notaris tuh pejabat ya? Uh, apakah sama dengan pejabat-pejabat yang kita tahu gimana aja menurut juga? Enggak. Jadi bedanya gini kalau misalnya notaris tuh beda sama hmm. pejabat lainnya karena dia tuh enggak berkedudukan sebagai pegawai publik atau pegawai negeri jadi dia tuh uh, cuma titelnya artis sebagai pendapat publik, tapi dia lelixin di finance pun dia cari klien sendiri hmm. berkaitan dengan mencari um, klien nih, gue penasaran nih sebenarnya notaris uh, tuh gimana sih cara notaris mencari klien, ada nggak sih aturan-aturan yang kira-kira berkaitan dengan itu? Kalau nah. gue sih jujur, kalau gue sih jujur itu ada tentang itu ya, tapi selama ini sih gue gak pernah sih denger ada kabar notaris-notaris nyari -notaris klien gitu atau yang pokoknya kayak yuk ke notaris saya kayak gitu gak pernah sih kalo ada yang mana? nah itu karena ada aturannya, jadi itu di dalam undang-undang jabatan notaris yeah. dia itu gak boleh untuk melakukan promosi penandikode, ya dikutnya gak boleh untuk melakukan promosi di pasal empatnya tuh dia ada larangan jadi gak boleh Um, promosi publikasi melalui um, media cetak atau elektronik dengan maksudnya contohnya ya, memberikan ucapan selamat, bilang sungguh kawat, dan semacamnya itu gak boleh. Oh itu ternyata gak boleh, gue kan tahu tuh ternyata notaris gak boleh ya uh, buat promosi, terus gimana kalau misalkan dari klien, padahal kan pekerja notaris yang kita tau kan uangnya datang dari klien kan. Oh, iya, benar tuh. Jadi kalau mereka punya gue karena mereka nggak boleh promosi gitu, jadi mereka tuh promosinya bukan promosi in win promosi yang Maksudnya tuh promosinya tuh kayak dari mana mereka boleh pakai klien itu uh, mungkin bisa dari kenalan, keluarga gitu Mungkin bisa berdasarkan kerja mereka yang profesional atau mungkin mereka yang bisa engage ke kliennya atau sesuatu yang kayak gitu, jadi klien itu merasa percaya dan dia mungkin merekomendasikan simpanan si Mokaris ini tuh ke temennya, atau keluarganya atau ke orang yang butuh jasa notaris. itu hmm. yang gua lihat di tapi kalau kayak gitu gua lihat, jadi di kalau misal di OLX, gua pernah lihat uh, ada notaris yang menawarkan jasanya tuh menawarkan jasa kayak misalkan di pembuatan jasa akta perusahaan harganya sekian-sekian itu kira-kira gimana tuh kalau kayak gitu berarti padahal kan diaturannya yang kita tahu tadi yang udah dijelasin ee, gak boleh kan nah itu gimana tuh kira-kira tapi setelah berisi kayaknya selain diberikan sanksi itu tuh oh. kayaknya ada pengecualian deh kalian tau gak pengecualiannya? nah iya jadi ada pengecualiannya, ya, pengecualiannya tuh kalau misalnya lagi kalau misalnya beri yang cuman selamat yang cengkau dan semacamnya itu boleh tapi nggak boleh mencantumkan gelar kita misalnya biasa dari misalnya Jonathan Saputra nggak boleh menulisin gelar MKN nya hmm. nah jadi dia tuh bolehnya cuman cuma ini doang e, apa kan namanya papan pelang nama yang berdasarkan putih tulisan hitam itu dia e, ada ketentuan ukurannya juga 20x50 nah itu ditaruhnya cuma boleh dalam radius 100 meter dari kantor mantaris tersebut nah dia juga boleh uh, untuk dimasukkan ke dalam buku nomor telepon yang dikeluarkan resmi oleh telepon hmm. oh oh makanya kalau kita lihat nomor paris tuh oh, semuanya sama gitu ya nggak ada yang beda ukurannya dan tulisannya juga gua kira yang dulu tuh kenapa sih nomor paris tuh nggak boleh yang warna-warna itu kan lucu ya misalnya kalau boleh warna-warna <tuh>. oh ya terkait tadi uh, yang si Arya bilang dia ya, ngeliat ada nomoraris yang si promosi dasarnya lebih murah lah di ols itu ada kalau bicara sanksi sebenarnya e, di sini ada majelis pemeriksa daerah, jadi majelis itu bakal memanggil e, notaris berdasarkan wilayah kedudukan tersebut. Jadi misalnya ada notaris yang e, iklannya oleh situ, itu lagi di mana? Misalnya Jawa Timur, berarti nanti majelis pemeriksa daerah itu bakal memanggil notaris itu untuk dimintai keterangannya. Nah, dimintai keterangannya, apabila sih notaris itu seperti mengindahkan dari pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang pertama sanksi morir otomatis notaris ini kalau malu sama perkaran sejawatnya sama notaris sekarang tidak diperbolehkan ikhlas tapi mereka tetap ikhlas semua oh. itu tetap ikhlas. dengan sanksi ya. nah dia yang kedua adalah sanksi juridis jadi di sanksi juridis ini dalam bentuk teguran kisan dan teguran tertulis jadi kalau bisa mudahnya ya harus ke petangan dulu sama majelis komisda daerah terus ya ada ya, sanksi morir dan sanksi juridis itu. Oke hmm, gitu. Oke, okay, berarti sebenarnya kalau dari apa yang sih, uh, sebenarnya kalau untuk promosi materi sendiri itu tuh gak boleh gak boleh sembarangan ya. Maksudnya kita novelis memang sebenarnya tidak boleh uh, tidak boleh mempromosikan dirinya sendiri dalam bentuk ya mungkin promosi sebagaimana so, kita tahu gitu kan. Terus kalau untuk masalah klaim-klaim itu juga berarti mereka-mereka punya aturan yang tersendiri ya. gitu Dan untuk masalah sanksi itu udah jelas ya, tapi juga ya Oke, okay. berarti sebenarnya profesi notaris ini menarik juga ya, tapi kenapa sekarang uh, gua tuh ngerasa kita tuh kayak masih awal banget gitu tentang notaris, gitu ya. Maksudnya, kayak masih banyak yang kurang tahu gitu loh tentang, tentang notaris, gitu. Padahal dikasih airnya enak, lu tau gue. Gitu. Oke, okay, berarti sebenarnya uh, profesi notaris ini tuh menarik banget ya, karena dia dibilang pejabat tapi dia gak yang menjabat di mana gitu ya, terus dia juga ternyata punya peraturan yang rigid gitu, juga gitu dalam peraturan perundang-undangan kita dan uh, dia juga ada sanksi dan semacamnya gitu meskipun dia dilihatnya kayak kerjanya sendiri ya gitu tapi ternyata berkomunikasi gitu ya. Oke, okay. seru banget sih bacaan kita hari ini. Eh banget ya, so, so, so, sih, jadi gue menurut gue kita jadi nggak insight juga sih tentang notaris. Nah, ya. Ternyata gue baru tahu nih notaris ternyata nggak boleh promosi padahal terus ya, gue baru tahu nih ternyata makaris nggak uh, nggak bisa promosi dan ternyata makaris cara promosinya adalah dengan uh, mulut ke kan dari klien dan ke klien lumayan hmm, sih oke berarti nggak ada yang buta semua sih oke makasih ya teman-teman Arya jangan udah kita udah bisa diskusikan sama persis kayak gini dan itu benar-benar nambah insentitasnya dan, uh, dan ya semoga terdepannya kita makin mengerti banyak lah tentang profesi-profesi di hukum gitu oke okay. ya, kalau gitu makasih ya guys sudah pantengin podcast Wujan KMI see you, see you.